Halo pemirsa, kali ini saya mau sharing pengalaman tiap hari naik skuter e-skuter ke kantor. Saya pakai e-skuter ini sebenarnya buat jadi feeder aja dari stasiun KRL, jadi nggak yang full dinaikin dari rumah ke kantor, bisa lemes nengkul. Nah, buat yang lagi kepikiran juga, atau pengen uh, pakai e skuter ke kantor atau ke sekolah, saya punya lima pesan penting untuk pemirsa. Yang pertama, safety first. Naik e-scooter, perlengkapannya nggak jauh beda sama naik sepeda. Yang pertama, seperti biasa, baca Bismillah. Terus, nggak usah pakai helm, yang full face, karena helm sepeda aja cukup sih. Terus, bukan cuma perlengkapan, cara berkendara juga harus safety. Buat pemula, yang pertama kali naik skuter, wajib baca buku manualnya. Semuanya, dari depan sampai habis. Bab kedua, rute. Nah, kalau saya, rute jalan adalah hal yang paling menentukan. Apakah kita akan cocok bawa skuter apa enggak? Poin sederhananya begini, Jadi, electric skuter macam Ninebot TS2 ini, Cocoknya itu di jalanan yang pertama, alus mulus. Artinya, jalan itu minim lubang-lubang kecil, apalagi yang besar. Jalan di paving aja sebenarnya nggak rekomend buat waktu yang lama karena getarannya itu dahsyat banget. Kenapa harus jalan-jalan yang halus? Karena aneh uh, buat yang ini, yang tipe ES2, bannya itu ukurannya kecil dan bahan mati jadi lumayan berasa sih kalau lewat jalan yang kurang mulus. Yang kedua, rute jalanan juga harus kering, tapi bukan berarti kalau hujan nggak bisa lewat ya. Maksudnya di sini adalah yang most of time itu kering. Misal, nggak lewat depan pasar yang jalannya becek atau lewat jalan yang jeblok alias bertanah macam pematang sawah. Memang Nenbot s 2 ini punya rating IPX4, yang artinya water resistant. Namun, menjaga skuter tetap bersih adalah kunci supaya lebih awet dipakai. Yang ketiga, jangan pilih rute jalan yang sepi dan rawan tindakan kriminal. Apalagi kalau udah malam hari ya. Ada yang masih ingat nggak, kata Bang Napi? Iya, yang namanya kejahatan bukan hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Selanjutnya yang keempat, jarak tempuh rute. Nah, ini tergantung stamina dan jenis skuternya. Saya pribadi sih berdiri naik skuter setengah jam aja udah. Udah meronta-ronta ini lutut Setengah jam itu lumayan loh Bisa sampai 10 km-an Dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam Tapi tenang, enaknya pakai elektrik scooter itu Walaupun berdiri pegel Tapi badan kan gak keringetan Dan baju juga masih bisa rapih Nyampe kantor Bapak yang tiga, Spek scooter Nah kalau udah nentuin rute Baru deh mulai cari jenis scooter yang kira-kira cocok kalau niat buat daily ya, yang tiap hari dipakai, carilah yang bagus sekalian, terutama anti air. Jangan sampai nanti malah ngerepotin di tengah jalan, karena kan mau dipakai jauh dari rumah. Yang bedain jenis atau spek skuter itu biasanya kemampuan jarak tempuh dan kecepatan. Semakin jauh jarak yang bisa ditempuh, kecepatannya juga bisa lebih tinggi, dan yang pasti tambah gede dan berat itu skuter buat pertimbangan kalau yang sister-sister yang mau naik eh, yang mau pakai skuter jangan yang berat-berat. Jadi tinggal disesuaikan kebutuhan aja. Bab 4. kalau hujan percayalah lebih banyak makhluk hidup di dunia ini yang mengucap syukur daripada ngedumel ketika hujan turun. So pertama jangan membenci hujan. Nah kelebihan skuter yang rada bagus itu enaknya dia udah dirancang anti air. Jadi, pastikan jenis e skuter yang pemirsa pilih itu cirinya udah punya IP rating minimal X4. Jadi, kalau lagi darurat banget nih, keburu malam misal kita masih bisa tuh pakai skuter saat hujan, baru banget berhenti, tapi tetap harus ekstra hati-hati kalau mau nerjang gerimis. Karena bakalan licin banget dan lubang-lubang kecil di jalan juga jadi nggak kelihatan, karena masih tertutup genangan air. Saran saya sih, jangan memacu skuter lebih dari 15 km per jam kalau jalan masih becek. Atau yang paling nikmat, tinggal pesen taksi online aja, sampai stasiun atau halte terdekat, beres. Dan saya juga selalu sedih jas hujan, uh, karena kan nanti kita akan naik kereta. Kalau kehujanan juga nggak enak kan badan lepek di dalam kereta, kayak gitu. Bab kelima, etika bawa skuter, terutama di dalam kereta. Nah, kalau ini sebenarnya nggak perlu dibahas panjang lah ya. Ini semua kembali ke attitude-nya masing-masing. Intinya sih, jangan sampai bawaan kita membuat penumpang lain tidak nyaman. Yang biasa saya lakukan itu kalau bawa skuter di kereta, yang pertama, biar penumpang lain nggak risih, atau takut bajunya kesenggul dan kotor, pastikan skuter kita selalu bersih. Terutama pas pagi-pagi berangkat ke kantor ya. Di bagian roda, pokoknya jangan sampai masih ada tanah nempel, apalagi kotoran manusia yang nempel. Yang kedua, sebisa mungkin pilih lokasi berdiri di pojokan deket pinggir pintu, biar gampang turun kereta. Atau bisa juga deket sambungan kereta yang gak banyak orang lewat. Gak usah ngarep mau duduk, lemah banget sih. Tapi kalau misal pas naik kereta di jam sepi sih ya bisa aja duduk, cuma ya harus diperhatikan. Karena skuter itu bentuknya panjang, melintang gitu, jadi kalau mau ngeletakin di bawah harus lihat-lihat sikon, cari spot yang minim lalu lalang, biar nggak bikin orang kesandung. Yap, udah lima pesan kan ya. Pertama, safety first. Yang kedua, perhatikan rute, jarak dan kondisi jalan. Yang ketiga, cari spek skuter yang sesuai. Yang keempat, antisipasi kalau hujan. Dan yang kelima, etika bawa skuter di dalam kereta. Kalau ada yang mau nambahin, boleh banget tambahin di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bisa jadi referensi yang mau beralih ke kendaraan listrik. <laughs> Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat mengambil quote dari Bikun UI. Use public transportation to reduce air pollution. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah